itu masih berarti juga kalau dikontekskan dengan isu keadilan dan hukum itu juga bermasalah ya konteks ya. normanya bahkan konteks aparat penegak hukumnya ya hari ini. Ya. Nah itu salah satu medan pertempurannya itu di ranah justice yang oh. di kita ini bergerak nah, makanya itu eh, apa sangat perlu disupport saat ini adalah pengalaman pengalaman advokasi yang kemudian diilmukan tadi mbak bilang, mengilmukan tapi pengalaman itu di apa ya di, diaktualkan menjadi pengetahuan dan kemudian diajarkan di perguruan tinggi, diajarkan di pelatihan-pelatihan eh, apa aparat yang berseragam tadi, baik uh, kita akan lanjut lagi Mbak Inayah tadi kita ngobrol sangat banyak sebenarnya dari awal ya dari CRPD kemudian lalu Loh, curhat, sih mas, bukan cur ngobrol, curhat. curhat ya lalu curhatan yang cukup banyak tadi kasus-kasus begitu ya uh, tapi yang paling uh, menarik bahwa ini sudah ada mekanisme yang penting ya bahwa kita sudah meratifikasi CRPD kita juga ikut di forum UPR, UPR di mana ya. semua negara dan bahkan Indonesia itu bisa di review tanggung jawabnya ya terkait dengan isu-isu HAM, utamanya adalah terkait dengan isu defable. Kemarin sudah muncul gitu. Nah, kita kayaknya perlu ke Mas Hafiz ini yang yang memang beberapa kali aktif di Human Rights Working Group di Jakarta dan mengawal isu banyak ya di UPR ya. Kemarin juga mengawal isu defable di UPR. Jadi Mas Hafiz kayaknya perlu ini nih, perlu menyampaikan terkait dengan upr ini apa kemudian keterlibatan uh, CSO khususnya untuk uh, apa laporan negara ya ini akan seperti apa gitu karena ini tren yang cukup penting ya untuk untuk mengatakan bahwa negara masih belum bertanggung jawab terhadap isu hak-hak di gitu saya persilakan Mas Hafiz baik terima kasih Mas Hafi'i Mbak Inai Uh, mohon maaf saya pakai cincin sama ada tas ya karena ini <tuk> uh, disability atau difabel lawyer club jadi saya harus kayak lawyer mm. karena <tuk> saya bukan lawyer hampir ngomong pak cincinnya nggak cuman gini doang harus hamil <tuk> yeah, gitu gitu ya nanti itu kalau udah agak panas uh, <tuk> biar kayak lawyer kan uh, baik terima kasih uh, sekali lagi uh, jadi memang UPR itu adalah forum uh, terbuka sebetulnya Uh, UPR itu adalah proses di mana PBB mereformasi diri, gitu ya, bahwa setiap negara itu setara dan tidak ada negara yang paling maju hak asasi manusianya, gitu ya. Uh, semua negara pasti punya masalah, ham, kira-kira gitu, termasuk negara-negara uh, maju atau negara berkembang. Meskipun ini uh, agak-agak uh, banyak disampaikan oleh pemerintah bahwa memang uh, Indonesia memiliki banyak permasalahan, tidak tidak. Uh, tidak luput dari pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana negara yang lain, gitu ya. Jadi kalau ada istilah muhammadiyah itu fashtabikul khairat, gitu mbak. Berlomba-lomba dalam kebaikan, gitu ya. Pemerintah kalau itu kadang apa memang. Kalau kenapa? NU apa? Kenapa? Kalau NU? eh uh, Kalau NU, <laughs> <laughs> nah kalau kalau ini ketahuan uh, dia muhammadiyah mbak. <laughs> saya tergantung sebetulnya. Nggak apa-apa yang penting kerjanya bareng sama orang NU lebih banyak Silahkan mas Amin Nah kalau NU terlalu banyak jadi nggak bisa disebutin Nah kalau dalam banyak forum internasional Pemerintah itu bukan berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya Tapi mencari teman karena keburukan gitu Nah <tuk> Eh, tipikal yang kalau nggak ngejain PS tuh kak, lu belum ngerjain juga kan? kira-kira ya? ya? gitu. Ya? jadi kalau kami bareng-bareng nggak -bareng ngerjain, jangan disalahin gitu loh. kita juga punya masalah yang sama, kira-kira gitu. jadi memang karena memang mungkin pemerintah bukan muhammadiyah, maksud saya. jadinya begitu. nah eh seharusnya forum-forum ini dimanai sebagai satu bentuk perbaikan, gitu ya. jadi Uh, karena kita kita juga punya punya peran untuk mengkritik negara lain kita punya posisi yang sama menyampaikan concern terhadap isu-isu yang terjadi di negara lain gitu ya dan sebaliknya ketika kasus penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas kita belum maksimal maka kemudian uh, kita juga dikritik oleh negara-negara itu kira-kira gitu itu yang yang nah bedanya memang upr dengan CRPD si kalau upr ini aktornya negara kalau CRPD si aktornya itu expert jadi uh, tim ahli yang ditunjuk oleh negara PBB uh, kemudian mereka yang mereview ketika sidang uh, sidang CRPD si itu uh, saya agak ini Mbak uh, Mas Syafi'i nasionalisme saya itu tergugah gitu Oh gitu ya <laughs> dan uh, apa ya bahasanya ya terpental-pental gitu ya Nasionalisme terpental-pental, mau jujur atau gimana gitu ya? Eh, harusnya ada banyak hal yang bisa disampaikan oleh pemerintah ketika ditanya soal disabilitas berhadapan dengan hukum. Misalkan gitu ya, e, teman-teman di sini kan melakukan banyak hal gitu ya. Kita tahu, Mbak Nurul, kita tahu, Mbak Ipung, kita tahu, teman-teman Pusham yang bekerja sehari-hari mendampingi penegak hukum gitu kan, bikin regulasi, training, segala macam yang sampai sekarang PP39 sudah kita coba sebarkan teman-teman formasi juga sama gitu kan tapi itu sayangnya nggak ada yang tersampaikan gitu loh jadi rasa nasionalisme saya itu kayak aduh ini kok nggak keluar semua gitu kita di, di di apa dihujat dengan berbagai macam pertanyaan oleh komite tapi nggak keluar gitu loh good practice capaian apa yang sudah dilakukan itu betul-betul nggak -betul tersampaikan jadi dalam konteks itu memang uh, kita menyerahkan ini kan kalau kita kan pemerintah selalu bilang ini uh, apa namanya forum internasional ini kayak serang-serangan gitu loh nasionalisme kita harus tumbuh gitu kan karena kita nggak punya senjata kita serahkan uh, pemerintah untuk defense terhadap apa yang kemudian uh, diserang dari negara luar atau dari pihak eksternal tadi gitu kan Masalahnya kita udah siapin senjata, kita udah coba bikin senjata gitu ya. Pas di medan perang itu nggak ada yang keluar di dihujam aja sama serangan-serangan musuh, diem aja gitu kan? Gak mau. Nah itu dia. Nah itu dia. Nah ini cocok Mas Hafiz ini masuk besok jadi staf ahlinya Kemenkumham. Oh, <laughs> gitu jadi jadi itu ya saya bilang nasionalisme saya tercabik-cabik itu gitu ya jadi greget gitu loh harusnya apa yang sudah dilakukan itu bisa terkompil nah ini seiring dengan yang tadi disampaikan Mas Ishak menurut saya e, kita sangat lemah di bidang data jadi bukan cuman apa yang kita lakukan dengan penegak hukum gitu ya misalkan e, asistensi yang sudah diberikan oleh sigap sabda pusham formasi gitu ya eh Uh, yang mungkin masih bercerai-berai tapi juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah di internal pun tercerai-berai gitu ya. kita tidak punya satu data yang memang kita cuma ngeklik gitu ya kalau pemerintah ditanya gitu kan uh, bagaimana progresmu soal akses keadilan disabilitas gitu kan dia tinggal klik muncul semua dia tinggal jelasin gitu loh jadi uh, senjatanya dibuat tapi ketika mau perang senjatanya bingung di mana ya senjatanya kira-kira begitu harusnya senjata itu ya udah udah siap udah lengkap tinggal dipakai kira-kira gitu Mbak Nai dan Mas Safi. Ya okay. itu yang kelihatan kemarin Mbak Ina Jadi <tuk> memang pemerintah Indonesia itu yang dilaporkan itu undang-undang cipta kerja yang dibanggakan di forum. <tuk> yang kalau disingkat jadi undang-undang cilaka itu ya. <tuk> <tuk> itu yang di apa namanya yang dibanggakan luar biasa. Jadi ini adalah apa menjamin hak pekerja. Uh, teman-teman uh, perempuan dan lain-lain begitu ya itu malah yang dibanggakan itu, dan itu niat baik demi kayak tadi itu menuju difabel kaya itu dukungan <laughs> iya. hal itu banyak yang baik tapi kok enggak masuk. Iya. Gitu. Yeah. Yeah. Mungkin gini, mungkin yang kurang itu tadi senjatanya semuanya udah lengkap. Yang kurang itu reward, Mas. Jadi gini, oh, mungkin mungkin nih. kita bisa ngomong ke pemerintah, eh pemerintah kalau kamu ngelakuin ini semua, kamu bisa lo julitin negara lain. Yuk, yuk bisa yuk gitu. Mungkin itu yang pemotivasi, Mas. Yeah, yeah. Nah, jadi kayaknya yang perlu dikawal itu sebenarnya malah ininya ya, apa namanya? Uh, ada problem banyak yang baiknya ya. Mbak Inaya, ya yang disampaikan hukum berenggah hukum tapi sebenarnya progresnya itu cukup baik dalam beberapa hal ya Undang-Undang 8 kemudian PP39 dan beberapa aturan turunan yang lain bahkan sudah ada program program yang perlu di-highlight untuk mengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya gitu nah saya nanya lagi ini ke Mas Hafiz dan Mas Joni jadi ini kan berarti kan negaranya harus didampingi juga ini pak jadi terkait dengan bahwa negara punya tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak yang diatur dalam CRPD utamanya adalah isu keadilan dan hukum ya tapi pada sisi yang lain e, ketika laporan negara ini malah nggak siap untuk mengatakan negara sudah melakukan langkah-langkah dan bahkan blunder jadi e, apa namanya yang direkomendasikan dulu tidak tidak apa ya tidak ada jawaban yang cukup memuaskan misalkan muncul kemarin itu soal hukuman mah bahwa Indonesia itu banyak sekali itu soal bahwa Indonesia itu wajib apa namanya direkomendasikan menghapuskan hukuman mati Indonesia itu mestinya mer meratifikasi protokol dua yang melarang hak sipil politik ya sipil politik yang melarang hukuman mati dan itu dari dulu sampai sekarang enggak ada langkah-langkah gitu dan bahkan porsinya itu kemarin malah merespon isu Papua yang <laughs> cukup banyak gitu padahal negara yang lain yang apa namanya merespon isu Papua itu sebenarnya enggak cukup banyak juga gitu kan Nah ini bagaimana nih respon uh, Mas Hafiz atau Mas Joni ya untuk <laughs> pendampingan terhadap negara ini? Iya. <laughs> uh, makanya begini Mas Safi dan Mbak Nay. Jadi uh, skema program IPJ nah, ini pesan sponsor maklum harus keluar. <laughs> Kalau enggak nanti bahaya kasihan fasilitator ya kan enggak dikasih ongkos pulang. Uh, nah uh, sifat program yang kita dorong memang adalah asistensi dan fasilitasi mas jadi di ruang itu sebetulnya cuman memang uh, penguatan terhadap uh, bagaimana kita membangun satu sinergi yang lebih kuat gitu ya dan teman-teman uh, bisa bekerja dengan uh, pemerintah pemerintah daerah gitu ya termasuk juga data yang tadi saya sampaikan itu yang menjadi poin penting itu yang pertama yang kedua kalau kita membaca gerakan masyarakat sipil sejak reformasi kan sebetulnya ada perubahan ya. Ada perubahan yang signifikan di mana memang dalam hal-hal tertentu vis vis masih berlaku gitu ya. Ketika misalkan kemarin uh, RKUHP yang dikritik sedemikian rupa gitu kan. Tapi di sisi yang lain kita kan tidak bisa juga menafikan adanya partisipasi dan kolaborasi. Teman-teman beberapa teman-teman organisasi masyarakat sipil bahkan membentuk koalisi memberikan draft dan lain sebagainya. Nah di ruang itu yang mungkin bisa kita perkuat pilihan strategi itu harus jangan sampai strategi kita kemudian memperkuat uh, strategi yang bersifat defensif atau face to face gitu ya. Tapi di, di saat tertentu ternyata kebutuhannya adalah asistensi gitu ya atau sebaliknya kebutuhannya adalah kita bersifat eh uh, bahasanya Mbak Na itu menjuliti negara gitu ya tapi ternyata kita lebih banyak berkolaborasi uh, gitu loh jadi di ruang itu yang perlu perlu perlu diperkuat intinya maksud saya dalam hal bagaimana kita memperkuat negara dalam konteks penguatan penyandang disabilitas terutama akses keadilan gitu kan itu perlu dipastikan tujuannya jadi kayak misalkan kenapa beberapa eh uh, teman-teman banyak masuk dalam skema penguatan capacity building gitu ya, kemudian penyusunan regulasi di internal kejaksaan kepolisian mahkamah agung kemudian di BPHN dengan uh, bantuan hukumnya gitu ya itu bagian dari proses fasilitasi itu, tapi bahwa uh, penyandang disabilitas harus mendapatkan hak-haknya dan yang mengetahui situasinya adalah teman-teman di PO yang perlu disampaikan kepada penegak hukum, itu tetap harus kira-kira gitu, jadi uh, yang sering kita gunakan itu istilahnya uh, "critical engagement". Kalau Kemlu, uh, pemerintah Indonesia menggunakan istilah "constructive engagement". Kira-kira gitu, jadi apa kita, itu, Pak? Dijelaskan, Pak, kita tetap kritis, <laughs> tapi engage gitu loh. Kita tetap kritis, tapi engage karena apa? Karena kekuatan masyarakat sipil, ya, pada independensinya, gitu ya, pada independensinya, pada uh, apa namanya, kekuatan mereka untuk kemudian menyuarakan apa yang terjadi di lapangan kira-kira gitu. Nah peran itu yang kemudian kita perkuat, gitu ya, tanpa harus menciderai dalam tanda kutip relasi kita dengan pemangku kewajiban. Karena kita mau, mau, mau terus-menerus uh, menggunakan strategi-strategi yang uh, keras dalam tanda kutip, gitu, yang radikal, gitu kan? Ya ternyata dampaknya juga nggak ada, gitu loh maksud saya. Jadi agak realistis, agak realistis uh, strateginya seperti apa, capainya bagaimana, dan kemudian kita bekerja bersama tapi tetap kritis dengan uh, apa yang dilakukan oleh pemerintah kira-kira gitu Mas Afi ya menarik Mbak Inaya ya jadi pendekatannya kayaknya memang gerakan sosial hari ini itu uh, tidak seperti dulu ya karena hari ini kan memang apa yang diperjuangkan oleh teman-teman itu -teman kan sudah diatur sebagai bagian dari human right sebagai bagian dari asasi manusia bahkan sudah ada hukumnya dan negara di situ menyatakan sendiri bahwa mereka harus bertanggung jawab gitu kan <laughs> harus bertanggung jawab artinya tidak boleh tidak harus melakukan apa yang sudah dijanjikan di dalam uh, dokumen hukum itu kan tambahan mas apa itu, tambahan mas? sekarang kita di era digital di mana jejak-jejak kelihatan semua mas <laughs> gitu jadi kalau mau diuji kamera-kamera juga bisa ya kan <laughs> gitu kalau nggak dilakuin kalau nggak dilakuin ya <laughs> nah artinya itu ya <laughs> yaitu mungkin apa itu yang bermasalah berarti ya nah, berarti apakah negara sih. tidak sadar bahwa mereka membuat hukum meratifikasi hukum atau apa ya apa ya. sih jangan-jangan <laughs> sebaliknya begini uh, media sosial justru menggantikan uh, uh, pola uh, pressure yang dilakukan oleh masyarakat sipil di zaman-zaman dulu gitu loh ya. kalau dulu mungkin kita demo gitu ya di DPR di Presiden gitu kan berhari-hari dengan jumlah ribuan orang yang kalau sekarang dalam tanda kutip ya kayaknya juga ada efek tapi tidak maksimal justru sebaliknya ketika desakan media sosial yang ber berhari-hari gitu ya sampai trending segala macam kebijakan justru berubah gitu loh takut media ceritanya sekarang itu sebabnya KUHP disahkan mas. Ya, Tapi kita nanya ke Mbak Ipung ya, berarti kan tadi uh, ya kalau kata Mas Hafiz ini sudah ada progres. Progresnya jatahnya udah lengkap, lumayan, <laughs> lah ya. lumayan lengkap lah ya. Gitu. Kita ingin nanya, sebenarnya pemerintah ini uh, apa masalahnya? Apa, Kemu apa atau mungkin progresnya ya, tadi? Masalah terus, <laughs> progres yang mungkin menjadi catatan uh, dari pemerintah itu apa sih, Mbak Ipung di dalam konteks hukum ya yang sudah uh, dicap, dan mungkin ini kita perlu kawal ke depan ya. Oh ya nanti bisa disambung Mbak Nurul Mbak Lisa Terima kasih Mas Afi Wah kalau ditanya pemerintah masalahnya apa <laughs> Harusnya tanya ke pemerintah Mas Afi <laughs> Masalahnya apa? Masalahnya banyak <laughs> uh, Baik tapi kalau saya melihat ya Ternyata Ternyata uh, Negara kita yang mengakui bahwa hukum itu positifis, ketika dia disahkan kemudian dipahami semua masyarakat, ternyata itu tidak terjadi juga. Dan sering lupa kebijakan apa yang sudah disahkan itu pun e, kemudian lupa gitu ya. Banyak, banyak sekali yang yang yang seperti itu. Kemudian yang kedua bahwa e, tampaknya E, pemerintah itu akan bergerak ketika ada desakan desakan dari masyarakat atau desakan dari luar gitu. termasuk dari negara-negara anggota ya. PBB itu ya ya ini, ini yang, <laughs> yang menjadi yang menjadi yang menjadi problem juga dan kemudian kayaknya rankingnya kemudian ranking dari desakan itu nah sehingga kalau situasinya seperti ini kawan-kawan yang tidak punya peluang untuk mengkomunikasikan atau mendesak ini jadi akan terus tertinggal begitu karena kalau saya melihat tampaknya uh, enggak tahu ini mungkin kebodohan saya untuk melihat uh, bagaimana negara melakukan sesuatu ya sepertinya tidak ada rule ini akan mencapai apa ini akan seperti apa strateginya bagaimana gitu kalau zaman dulu mungkin kita lihat GBHN ya tapi sekarang kita bingung nih begitu ganti Menteri ganti presiden ganti lagi kan begitu ya kemudian akan mencapai apa kemudian juga dari isu-isu strategisnya ya ternyata yang yang tahun ini konsentrasinya pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi gitu sementara di aspek hukum lepas gitu nah ini juga tantangan tantangan tersendiri sementara kita juga dihadapkan pada proses-proses e, gerilya untuk merubah hukum yang itu ternyata dampaknya melemahkan e, peran masyarakat seperti UU ITE itu ya itu melemahkan kemudian UKPK kemudian undang-undang cipta kerja dan lainnya ini kenapa posisi kita malah jadi lebih mundur begitu Nah, ini juga juga tantangan tersendiri. Kemudian kalau saya melihat seperti laporan yang sudah di uh, ketika sidang di uh, dan begitu ya. Ini tantangannya adalah loh, kemudian negara ketika menyusun laporan ini konsultasinya kemana? Satu. Yang kedua, keterlibatan masyarakat sipil di mana gitu. Ini, ini ini tantangan nih. Atau sudah dianggap ya. musuh kali ya. Enggak diajak. Ah, <laughs> saya juga enggak tahu mungkin nama saya sudah di blacklist juga. Enggak <laughs> tahu ya. Tapi ini ini kemudian ruang konsultasinya di mana? Kemudian partisipasi masyarakat sipilnya di mana gitu ya. Kayak contohnya KUHP kemarin itu kan ketika dibuka forum partisipasi masyarakat sipil kamu e, waktu itu Komunitas disabilitas hanya waktu jam 9 sampai jam 12 online pesertanya 200. Kita mau usul apa? Nah, ini partisipasi penuh dan bermakna ini kemudian akan dipertanyakan di mana tempatnya gitu. Ruangnya di mana gitu. Padahal pengalaman kami satu kali pertemuan satu pasal untuk membahas PP itu enggak selesai enggak selesai maka ada pertemuan berkali-kali yang itu harus diuji dengan kebijakan-kebijakan yang lain gitu kemudian kita kembali konsultasi ke komunitas ini seperti apa gitu ke dalam jaringan gitu nah ternyata proses-proses seperti ini e, tidak terjadi gitu bahkan ketika kita akan berpartisipasi dalam kebijakan yang sedang dibahas mencari draftnya itu setengah mati susah sekali ruang-ruang nah, untuk partisipasi penuh ini tidak tidak kemudian dibuka gitu. Maka kadang kami bertanya, jangan-jangan forum-forum partisipasi itu hanya untuk legalitas saja kehadiran kami gitu. Nah, ini nih yang yang menjadi menjadi tantangan juga belum lagi ke dalam penyusunan laporan-laporan, kemudian terkait dengan perkembangan selama ini gitu. Isu-isu akses keadilan itu sampai di mana? Ternyata pemerintah tidak pernah memfasilitasi forum seperti ini. Di sampai di mana sih e, disabilitas mencapai e, keadilan kebijakannya seperti apa? Evaluasinya bagaimana? Ini masih mis di mana ya gitu. Bahkan pergerakan untuk advokasi hukum untuk disabilitas itu baru berjalan 2014 sampai sekarang. Dulu tidak pernah terjadi seperti itu gitu. Nah, ini ini juga juga uh, menjadi tantangan gitu ke depan akan, akan uh, seperti apa gitu. Nah kemudian juga kalau kita melihat masih ada dua, dua sisi ya. Jadi kayak pemerintah kita itu ada di, da, di, di dua dua pijakan. Yang pertama di satu sisi untuk uh, mengakui keberadaan ham gitu warga masyarakatnya, tetapi di sisi yang lain keran-keran untuk Bagaimana bagaimana mewujudkan melindungi kemudian memajukan ini tidak ada artinya kebijakan-pengakuan itu ada tetapi kemudian implementasinya Siapa yang mengawalnya panismenya Seperti apa teknik monitoring evaluasinya bagaimana peran masyarakat seperti apa itu ini ini enggak nggak nggak ada di dalam mekanisme-mekanisme kebijakan yang ada Gitu, Mas Hafiz. Terima kasih, Mbak Ipung. Mbak Nurul, silakan. Ya, uh, tadi sedikit ya. Jadi, kalau tadi Mas Hafiz, Mbak Ipung, bahwa sebenarnya, kalau saya sih, ada sedikit cerita gitu ya, bahwa uh, terlibat. Dalam uh, draft yang akan dibawa, sebetulnya dilaporkan untuk yang uh, si CRPD, tapi bukan saya nggak bikin. Tapi intinya adalah saya terlibat di dalam proses ada beberapa kali pertemuan, dan mereka mengkonsultasikan, dan itu menghadirkan banyak uh, organisasi disabilitas di Indonesia. Kita setidaknya membaca bahwa itu dokumen, itu kalau misalnya dilaporkan, kita nggak malu-malu amat. Sebetulnya itu, nah persoalannya, kemudian dokumen tidak dibaca, Mas. Itulah sebetulnya posisinya di situ. <laughs> Jadi waktu itu kan jadi, <laughs> jadi waktu itu begitu lihat gitu saya komen gitu Dengan salah satu yang waktu itu hadir dan juga hadir di jenewa juga Ini kenapa dokumen kemarin setidaknya itu bisa dibaca Oh memang beliau nggak mau baca ya sudah gitu kan selesai <tutuh sukur> ada, ada gitu kan Atau ya. Jadi <laughs> manualnya dibaca <mas. laughs> Oke, okay. Besok saya di blacklist juga oke okay, nggak apa-apa gitu ya <sukur> memperjelas situasi oke okay. uh, yang kedua berkaitan tadi uh, apa namanya kenapa kemudian uh, sistem kita masih seperti ini gitu ya saya tuh tadi tiba-tiba teringat misalnya kita kita membaca sesuatu sebetulnya informasinya bagus aturannya ada cuman kita baca aja tapi gak ngerti isinya kadang kebaik kita anu gak sih Ingat gak misalnya kita kebaca gitu informasinya itu tiba-tiba tapi isinya itu sebenarnya ada di kepala kita beda gitu ada tulisannya, nah inilah maknanya, kadang-kadang kita pemahamannya memang jauh dari apa yang sini uh, dia kemana, kita mikirnya kemana, gitu, nah ini sebetulnya situasi yang ada di, uh, saya pikir dari regulasi, oke, kalau ngomongin regulasi ada yang gak benar, oke, ada regulasi yang tidak berpihak, tapi saat regulasi pun itu berpihak, bisa jadi pemaknaan dari implementator ini yang enggak benar, gitu nggak paham, nah Uh, pengalaman misalnya uh, kita ngomongin dari undang-undang 8 2016 PP 39 kemudian ada SKSK tuh, misalnya di salah satu lembaga tuh misalnya di uh, saya ngomongin Mahkamah Agung itu udah bagus tuh terhadap sistem tapi begitu sampai ke pengadilan pengadilan sendiri bingung gitu ya <gocketti> mau, melaksanakannya, gitu. mau melaksanakannya gimana ngomongin pengadilan peradilan yang pengadilannya aksesibel pengendalian aksesibel itu kayak apa sih maksudnya gitu, jadi terus harus apa yang harus disiapkan, padahal itu ada di aturannya cuman bisa jadi mereka gak pernah, jadi mereka bisa jadi gak ketemu pernah ketemu sama penyandang disabilitas atau kalau ketemu mereka ya oh yang dilihat cuman apa dan apa jadi gak ngerti, gak paham terus kenapa ini harus disediakan, itu gak ngerti juga gitu e, uh. <laughs> belum sampai ke situ loh, itu eh cuman cuman ngomong bentuknya aja gak ngerti loh nah itu yang kemudian di awal-awal kami juga menemui itu kemudian kalau harus menghadapi mereka juga bingung gitu nah itu yang kemudian seperti tadi butuh memang uh, tadi critical engagement atau mitra-mitra kritis, saya tadi juga ikut juga uh, apa namanya ini bagian-bagian dari kerja-kerja bareng kami juga dengan AIPJ untuk sebetulnya menjelaskan kepada Uh, para ini uh, penegak hukum begitu ya pada lembaga-lembaga penegak hukum itu sebetulnya apa yang dimaknai apa yang dimaksud di dalam undang-undang dan implementasinya akan seperti apa uh, karena memang jauh mas jadi uh, jauh itu dalam artian pemahaman ini cukup jauh karena mungkin memang diawali bahwa kalau ngomongin problem uh, disability itu kan ada problem struktural ada problem kultural nah inilah strukturalnya mungkin sudah ada ada beberapa yang aturan tadi setidaknya kalau kita ngomong minimal sudah ada, tapi secara kultural inilah yang kemudian ternyata ini menjadi penghambat banyak untuk kemudian mengimplementasikan contoh misalnya, kalau kita ngomong ini, kita ngomongin ini masih basisnya perkotaan ya, perspektifnya perkotaan yang kemudian mudah untuk mengakses mudah ini, kalau di, di luar Jawa, di kepulauan gimana di sana misalnya bahkan seorang penyandang disabilitas uh, atau difabel kemudian dia menjadi ada korban kekerasan pelakunya adalah misalnya ketua adat. Ketua adatnya di ini apa sudah ditahan di kepolisian itu seluruh orang itu kepolisian di Gruntuk itu karena mereka menganggap memposisikan bahwa penyandang disabilitas terutama perempuan disabilitas atau anak perempuan disabilitas itu harganya mungkin nggak ada 10% dibandingkan dengan harga ketua adat bahkan minus katanya coba ya jadi enggak ada gitu nah inilah sebetulnya menurut saya secara kultural juga masih sangat persoalan gitu mbak ya, ya. Uh, mas Sapit mungkin kalau bisa di apa namanya bisa dirangkum tadi itu uh, apa yang dikatakan oleh mbak Nurul itu sebenarnya mbak Nurul cuman mau bilang meminjam kata-kata para Sjw pemerintah please educate yourself gitu <laughs> itu tanggung jawab, ya. ya. <laughs> <laughs> tanggung jawab dirinya sendiri gitu. ya tapi <laughs> <laughs> <tanggung jawab dirinya> sendiri <laughs> tapi tapi uh, Mas Safi, saya tuh sebagai uh, saya mau uh, saya yakin ini adalah pertanyaan yang mungkin muncul dari teman-teman yang umum yang tidak ada di tidak ada di lingkup aktivitas teman-teman uh, difabel misalnya gitu ya. Pertanyaan saya mungkin uh, buat Mas Safi atau Mas Joni terserah siapa yang mau jawab apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman nih secara umum masyarakat secara umum, itu apa sih yang diharapkan oleh teman-teman kepada kami, gitu apa yang bisa kami lakukan untuk entah mendorong ini misalnya membuat pemerintah mau melaksanakan uh, apa namanya uh, rekomendasinya atau apa, uh, sebenarnya diharapkan tuh apa siapa ini? boleh, Angkat mas Joni atau mas <laughs> oh, mas Joni <laughs> berat ini jadi sederhana sebetulnya Mbak kita itu entah kapan itu kemungkinan juga akan jadi difabel <laughs> sederhana loh Iya ya, tinggal tunggu waktu nanti kita berharap umur kita panjang loh Insya Allah umur kita panjang nanti begitu umur kita panjang itu entah penglihatan yang duluan berkurang loh. pendengaran yang duluan berkurang atau jangan-jangan bukan sampai umur panjang nanti tahu-tahu di tengah jalannya ya Nah untuk kita enggak tapi kemungkinan menjadi difabel dalam situasi apa namanya yang banyak bencana dan seterusnya itu sangat tinggi artinya bisa jadi isu ini sebetulnya bukan hanya isunya 10 atau 15 persen masyarakat yang datanya nggak ada di Indonesia tapi tapi ini ini jadi isu kita semua jadi yang sebenarnya diharapkan itu simple kalau kita memperjuangkan isu ini ini yang sering kami dengar ya terus terang wah soal yang lain saja belum selesai kok Mas ngapain harus bersuara soal difabel ketika teman-teman datang ke lembaga bantuan hukum Waduh kami ini memang menyediakan bantuan hukum, tapi bukan untuk yang seperti itu. Tolong kalau yang seperti itu kesigap saja, kesabda saja. gitu. Seperti itu. Artinya sebenarnya pertanyaan besarnya di manakah sebetulnya uh, rasa kemanusiaan kita. Itu saya kira yang, yang perlu menjadi, selalu menjadi pengingat bahwa kami itu ingin, kita semua ingin bahwa isu inklusi difabel ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya sabda sigap, atau kemudian pusam UI yang kemudian berbicara soal akses terhadap keadilan bagi difabel. Lawyer -lawyer nah, lawyer-lawyer temannya, ya. temannya Mas Arli itu, ya cari uang boleh lah. Gitu ya. Dan, iya, tapi ya kalau ngomong soal bantuan hukum untuk masyarakat rentan, ya itu isu kalian juga gitu loh. Jangan cari-cari. Uh, klien pengusaha aja gitu <laughs> nanti apa-apa dirujuknya ke Mbak Nurul ke Mbak Ipung gitu mereka terbatas kita semua terbatas kekuatannya sehingga ketika kemudian kita atau kawan-kawan yang bergerak di isu keadilan Oke okay, kami bergerak di isu keadilan sehingga akses terhadap keadilan itu kemudian perlu dipunyai oleh semua termasuk kemudian ketika ada teman-teman difabel yang datang soal gimana caranya kita belajar sama-sama tapi bukan untuk kemudian memindahkan tanggung jawab bahwa itu bukan tanggung jawab kami karena kami nggak tahu caranya gitu. Itu saja, mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mas Joni. Ya. Mas Arif mungkin mau bisa menambahkan? Pak? Silakan, Mas Arif. Diperjelas lagi. Diulang pertanyaannya tadi. ya terkesima ya jadi apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman secara umum publik secara umum gitu Ma, uh, Mas Arief ter terkait hal ini ya uh, kalau tadi Mas Joni mempertegas bahwa uh, isu disabilitas ini seharusnya menjadi uh, tanggung jawab kita bersama uh, bukan hanya menjadi tanggung jawab dari uh, lembaga yang memang setiap harinya konsen uh, di Uh, isu-isu difabel nah kalau dari uh, kita untuk menuju sampai ke tahap itu saya rasa selama ini juga uh, or organisasi uh, difabel selalu terbuka misalnya ketika uh, dibutuhkan untuk melakukan uh, kolaborasi artinya kerja kerja bersama dalam uh, pewudu dan pemenuhan hak-hak disabilitas itu uh, bisa dilakukan uh, secara bersama-sama yang, yang penting kemudian adalah apakah ruang-ruang uh, itu misalnya uh, bisa sudah mulai ada di, dibuka oleh uh, semua kalangan yang bisa melibatkan teman-teman difabel itu untuk uh, bisa berpartisipasi di situ. Nah, saya rasa ini yang penting juga uh, nanti kedepannya uh, menjadi perhatian kita bersama uh, agar isu inklusif ini bisa dipelajari bersama dan bisa menjadi pengetahuan yang diketahui oleh bukan hanya dari organisasi disabilitas itu sendiri tetapi pihak-pihak e, lain yang sebenarnya punya tanggung jawab juga dalam e, pengaruh utamaan isu disabilitas mungkin itu iya, oh, artinya perlu ada ini ya mbak ya perlu ada kemauan bersama untuk belajar isu disabilitas ya baik di teman-teman di kabel sendiri karena komunitasnya cukup banyak bahkan link up, uh, di teman-teman gerakan yang lain itu juga butuh hal yang sama bahkan pemerintah sebagai pemangku kewajiban itu juga memiliki uh, memiliki hal yang sama ya untuk belajar gitu kan untuk belajar cuman sekali lagi kan ini butuh ini ya butuh kemauan dan kayaknya butuh yang menjadi fasilitator kan <laughs> nah fasilitatornya mestinya negara ini nah. kan memperjumpakan nah. semua komunitas ini nah. ya kan nah, itu makanya saya, saya mau, mau nanya nih ke Mas Said. Mas Said ini sebenarnya setelah ada rekomendasi dan segala macam gitu ya uh, apa sih follow-up yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil terhadap, terhadap hal tersebut gitu? Oke okay, makasih Mbak Ina follow-up apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil untuk semua hal yang kita udah bicarakan gitu kira-kira ya. Um, sebelum ke situ, saya ingin melanjutkan Mas Joni dan Mas Syarif tadi bahwa uh, isu disabilitas adalah isu kita bersama karena kalau bahasanya Mas Joni semua orang itu berpotensi uh, mengalami disabilitas kapanpun dimanapun. Demikian juga dengan persoalan akses pada keadilan semua orang juga berpotensi berurusan dengan urusan akses pada keadilan nah sehingga urgensi untuk mendorong isu disabilitas di ruang publik dan akses keadilan sebagai konteksnya itu juga sama pentingnya gitu karena aku, saya kira semua di antara kita ini sekarang udah mulai ada urusannya nih dengan hukum gitu kan dengan hal-hal yang bersifat hukum dari yang mulai sederhana misalnya kita berkontrak ada sebagian orang mungkin yang punya asuransi ada sebagian orang yang mungkin Uh, punya uh, perjanjian jual-beli dan lain-lain yang itu berpotensi memunculkan isu keadilan isu hukum di situ sehingga isu akses keadilan pun sebenarnya juga melekat pada diri kita masing-masing sehingga kepedulian kita pada diri kita sebenarnya berbanding lurus juga dengan kepedulian pada isu akses keadilan disable dan lain-lain itu yang pertama nah yang kedua kedepannya apa sih yang masyarakat sipil bisa lakukan gitu sebenarnya saya berada di kapasitas yang sangat kecil di sini karena orang-orang besar semua nih Mbak yang bisa menjawab nih sebenarnya. Sahit yang besar nih. <sukur> <sukur> <Ini> <sukur> ya. Kita sama-sama besar. <sukur> ya. <laughs> <sukur> <sukur> yeah. Jadi mungkin ini gak yang gagasan yang begitu besar gitu, tapi kita bisa berkaca misalnya dari concluding observation aja misalnya. Di situ kan salah satu rekomendasi untuk 4 tahun ke depan gitu, pemerintah kan harus bikin semacam plan of action yang lebih spesifik. Uh, kedepannya kira-kira apa yang pemerintah akan lakukan gitu untuk menghilangkan hambatan dalam akses to justice bagi teman-teman penyandang disabilitas uh, sekarang kita tahu ada peraturan presiden tentang ranham itu yang udah ada uh, spesifik prioritas pada isu inklusi tapi kan seperti apa itu dicapai hingga 2025 itu belum ada nah masyarakat sipil sebenarnya bisa ngambil kontribusi di sini nih kita bisa misalnya bersama-sama mendorong semacam mungkin yang lebih spesifik itu milestone tahunan gitu sampai 2025 atau 2026 prioritas apa nih yang bisa didorong uh, bersama-sama dengan pemerintah gitu kalau tadi bahasanya Mas Hafiz itu critical engagement gitu nah milestone nya mungkin per tahun gitu kita bikin tahun pertama kita akan menghilangkan hambatan apa dan secara paralel akan menghilangkan hambatan apa tahun kedua apa tahun ketiga apa-apa ke apa, ke apa. dan masyarakat sipil situ terlibat secara bermakna gitu teman-teman disabilitas juga uh, mendorong itu yang non disabilitas juga mendorong itu sehingga e, kalau bahasa Mas Hafiz tadi kan sinergi, harmoni dan kolaboratif tuh semuanya nah gitu. <laughs> Cocok ya jadi ya kan? Maaf, kayaknya ya. Dia <laughs> sudah hafal. <laughs> <laughs> <laughs> Tapi bedanya nih nggak ada sponsornya, Mas. <laughs> Nah itu sih Mbak sebenarnya yang bisa kita lakukan dari sekarang sebenarnya mungkin bahasa pendeknya mendampingi atau bersama-sama gitu dengan pemerintah bikin roadmap tuh untuk 4-5 tahun ke depan kerja apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng untuk menghilangkan hambatan-hambatan ini dan itu harus spesifik dan terukur gitu jangan sekedar Oh 2025 kita ingin uh, akses keadilan inklusif gitu tapi nggak jelas kayak kata mbak Nurul tadi inklusif itu maknanya apa jangan-jangan ada pergeseran makna atau perbedaan makna dan lain-lain nah, itu semua dibikin terukur dan spesifik artinya tadi kalau berangkat dari Mas Sahid itu Mbak uh, Inaya uh, sebenarnya pemerintah itu uh, ya kalau misalkan berdasarkan pada CRPD kemudian fokus kepada pasal 1213 terkait dengan hak keadilan dan persamaan akses-akses akses dan keadilan kemudian ne, eh, tadi sudah ada apa namanya rekomendasi dari eh, komite SRPD ya terkait dengan isu eh, hukum termasuk ada konteks eh, rekomendasi dari UPR yang juga terkait dengan isu defable cukup ad, banyak ya isu pendidikan hukum juga muncul artinya itu butuh ada diskusi yang cukup mendalam ya yang ini mestinya difasilitasi oleh pemerintah untuk merespon rekomendasi SRPD merespon dari rekomendasi dari UPR apa yang me mereka harus lakukan bahwa mereka sudah melakukan langkah-langkah gitu artinya butuh roadmap kan ini butuh roadmap nah ini kayaknya Mas Hafiz ini gimana ini kan butuh roadmap butuh kolaborasi uh, sehingga kemudian kita tidak berulang berulang terus -menerus, kita dihakimi kira-kira gitu ya dihakimi oleh uh, komite CRPD termasuk negara-negara negara di upr itu ya itu gimana mestinya nih Nah sebelum ke situ Mas soal yeah. jadi sebagaimana yang tema yang sempat kita diskusikan sebelumnya ya yang terpenting itu kan soal kita mengubah perspektif dari charity ke right base gitu ya e, saya kemarin tuh mikir gitu mikir terus e, sembari di jalan gitu di pesawat gitu ya apa yang paling cocok kira-kira yang bisa kita pakai yang paling mudah itu ternyata soal ketika kita ber, ber, berjual-beli jadi teman-teman kita semua kan pernah beli barang sesuatu gitu ya, e, kemudian kita kita berikan uang, kita terima barangnya. Barang itu jadi hak kita kan, ya kan, jadi hak kita. Kalau misalkan pembelinya, pem, penjualnya tidak kasih barangnya, teman-teman kita semua akan ribut kan. Kalau di salah satu, e, di banyak itu ya ada komplainnya gitu ya. Kalau di pasar ya bisa jadi berantem juga gitu kan antara pembeli sama penjual kenapa bisa berantem karena itu haknya gitu loh ada kewajiban yang diberikan yaitu uang gitu ya kemudian ada hak yang harus didapatkan oleh pembeli Nah itu bukan jadi pembeli penjual memberikan barang ke pembeli itu bukan belas kasihan itu bukan ya udah karena kasihan nama lu gitu ya gua kasih barangnya e, lu pakai deh bukan karena itu tapi karena si pembeli memberikan kewajibannya dan dia punya hak atas itu. Nah, dalam konteks bernegara kemudian karena kita menyerahkan eh, apa namanya tanggung jawab kita untuk dilindungi, diayomi gitu ya. Seperti halnya eh, termasuk juga bagi eh, kita yang berhadapan dengan hukum, maka penjual itu adalah negara. Kita akan menyerahkan balik lagi ke konsep paling dasar negara hukum gitu kan kontrak sosial dan lain-lain kita akan menyerahkan hak kita kepada negara untuk kemudian dikelola nah pengelolaan itu adanya di negara kelebihan negara ya mereka mendapatkan pajak dari warga negara mereka mendapatkan uh, persenjataan ataupun kelengkapan alat kenegaraannya gitu ya yang kemudian mengikat mereka sebagai satu kewajiban sehingga memberikan dan menjamin hak penyandang disabilitas itu bukan pemberian, nih kamu disabilitas, saya kasih ya, ini kebaikan hati kami. Bukan, tapi bagian dari kewajiban mereka karena kita sudah memberikan hak kita kepada negara. Kira-kira gitu, kewajiban kita untuk bayar pajak, menghormati kepolisian, menghormati penegakan hukum, menghormati DPR yang mengeluarkan kebijakan walaupun kayak KUHP gitu ya. Tapi itu... Kewajiban yang sudah kita serahkan gitu loh, dan negara harusnya memang punya kewajiban juga untuk melindungi hak kita tadi gitu loh. Jadi jangan perubahan perspektif, perspektif itu yang yang penting gitu ya dari cariti, dari, nih saya berjasa memberikan kebijakan kepada disabilitas bukan itu kewajibanmu gitu ya. Dan ini hak bagi kami kira-kira gitu. Nah yang perlu dilakukan ke depan saya setuju tadi dengan Mas uh, siapa Mas? Mas, Mas Syahid gitu ya Saya itu kalau lihat Mas Syahid itu inget Mas Inung kalau pakai baju-baju kaos gitu selalu kemejanya dibuka gitu kan? yeah. saya kelamaan di pesantren jadi nggak nyaman kalau begitu terlalu reman-reman gitu kurang gimana gitu ya berkahnya nggak dapet gitu maaf Mas Inung oh gitu ya dari temen dia nah uh, saya setuju dengan dengan tadi Mas Syahid soal kita perlu roadmap, kita perlu bagaimana kemudian, jadi ada rekomendasi, harusnya pokal poinnya jelas. Kemen Soskah, Kemen Kumhamkah, Kemen Lukkah, gitu ya. Diajak duduk bareng semua stakeholder, apa saja rekomendasinya. untuk menjawab rekomendasi itu, bahasa Mbak Naik tadi cincinnya udah mulai begini nih Mbak Naik. Rekomendasinya dipelototin satu-satu ya, gitu ya, kemudian siapa melakukan apa, Targetnya apa, e, jangka waktunya bagaimana. Nah dari situ baru kemudian gerak bersama. Gerak bersama, rekomendasi dilaksanakan, kemudian e, pada tahap tertentu tahun pertama, tahun kedua itu sama-sama dievaluasi. Kalau enggak gitu kita jadi sibuk 4 tahunan, lima tahunan gitu ya. Seremonial, ketika komite lima tahun berikutnya komite nanya lagi laporannya apa, kita baru gerabak gerubuk. Nah pola itu yang mungkin perlu kita perbaiki ya baik dari sisi pemerintah atau dari kita penyandang organisasi penyandang disabilitasnya karena semakin kita bisa rapi semakin bisa kita mengumpulkan data dan informasi maka informasinya juga akan semakin uh, bisa terungkap uh, kepada publik kira-kira begitu Mas Syafi'i dan Mbak Nai? Iya itu keren ya artinya pemerintah punya uh, roadmap ya tapi problemnya memang kita itu di pemerintah aja nih Mbak uh, artinya pemerintah itu dalam konteks membuat kebijakan, membuat program itu memang tidak berjalan, tidak berjalan sesuai dengan roadmap, tidak berjalan sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang muncul di level internasional di apa? UPR, kemudian di CRPD begitu ya. Dan bahkan di konvensi-konvensi yang lain. Salah satunya misalkan kita sudah mengesahkan eh, RKUHP gitu. Dan di situ ada banyak pasal yang itu memang dipersoalkan sejak lama gitu soal hukuman mati, soal hak kebebasan berpendapat, dan itu nggak tahu itu disadari atau bagaimana ya. Tapi menurut saya itu adalah kita itu selalu blunder dan e, mengulangi masalah yang sebenarnya harus diperbaiki gitu. Nah e, dan itu muncul di Kemenkumham kan, di <laughs> Kemenkumham gitu. Nah maksud saya roadmap itu mestinya harus dibuat ya. Jadi kita memang mem, apa namanya menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang menjadi kritik dari CSO yang muncul di forum upr itu juga masalah, ya? <gười> <gum> <gum> <gum> <gum> itu gimana Mas Joni? mau minta tolong responnya ini iya <gum> okay. uh, saya ingat suatu ketika saya itu ngobrol dengan Mas Hafiz waktu itu dengerin bareng atau uh, sidang upr ya waktu itu ya jadi satu lontaran Mas Hafiz adalah uh, kita ini jangan sampai terlalu sibuk dengan uh, rutinitas empat tahunan gitu. artinya uh, kawalan kita terhadap UPR mekanisme-mekanisme BBB CRPD uh, itu jangan hanya berhenti pada forum-forum internasionalnya saja gitu. tapi bagaimana kita selalu membawa hasil-hasilnya itu ke dalam kerja-kerja yang berkelanjutan di tingkat uh, nasional jadi itu saya kira autokritik terhadap uh, apa namanya uh, apa uh, CSO atau utamanya DPO saat ini gitu berkaitan dengan isu difabel tapi mungkin tidak tidak relevan di ruang ini gitu ya karena yang di sini semuanya mengerjakan terus. gitu. Nah artinya kalau ini dikaitkan dengan yang tadi apa namanya harus kita akui bahwa hari ini yang kita maknai sebagai ruang partisipasi adalah kita yang menciptakan uh, itu apa namanya sesuatu yang harus kita sadari bahwa itulah hari ini situasi kita gitu uh, saya ingat betul perjalanan PP39 itu uh, awalnya itu bukan kita diundang tapi Mbak Ipung dan teman-teman yang ngotot datang dengan konsep dengan ide gitu ya. Bahkan dibilang ngapain cari akomodasi yang layak emang di Wabel mau minta mobil mewah gitu. <tuh>. Rumah dinas. <tuh>. Oh, enggak dinas kok minta rumah dinas gitu. <tuh>. Nah, dan itu terjadi sampai sekarang. Ruang-ruang partisipasi itu itu teman-teman kalau mau datang ikut acara ya, berarti mau nggak mau harus biayai sendiri gitu atau malah ngebosi gitu kan. Nah, uh, sehingga memang tadi bicara soal apa namanya regulasi-regulasi uh, yang sudah ada atau kemudian yang ada tapi uh, apa namanya sebagian masih belum sesuai dengan aspirasi kita itu ruang itu sangat-sangat terbuka karena memang ruang partisipasinya sendiri adalah ruang partisipasi di mana kita yang merebut space itu gitu. Belum pada ruang partisipasi yang apa namanya uh, memang disediakan untuk kita yang kemudian memang jalan untuk apa namanya aspirasi itu diserap pun sudah disiapkan gitu so, saya yakin di berbagai penyusunan undang-undang peraturan perintah pemeraturan menteri kawan-kawan bukan hanya berhenti pada penyampaian gagasan tapi harus sampai pada mendikte pengetiknya gitu e, jadi Kekuasaan itu adalah ketika kita bisa berkenalan dan akrab dengan yang ngetik regulasi. Gitu. Bukan dengan yang rapat ya. Dia <laughs> ya, rapat itu satu hal, tapi kemudian hal yang lain itu yang lebih panjang yang harus dilakukan. gitu. Ya, minimal nah, ganti di kata dapat, jadi wajib. gitu kan. Nah, itu misalnya. Nah, dalam konteks itu maka kembali lagi bahwa um, membawa rekomendasi-rekomendasi ini ke ruang-ruang eh, kebijakan tingkat nasional dan daerah kemudian secara konsisten untuk mengerjakannya sampai kemudian akhirnya katakanlah roadmap itu menjadi sangat penting gitu ya dan saya kira justru apa namanya kita udah dapat nih intinya gitu kalau kemudian ini jadi satu apa namanya tawaran yang kita sepakati bersama artinya peta jalan menuju apa namanya akses terhadap keadilan yang inklusif misalnya, kemudian menjadi satu agenda e, bersama yang kemudian kita kawal kita lakukan bersama-sama nah e, poin berikutnya saya kira memang, apa namanya kalau kita akan e, sampai pada penyusunan peta jalan itu yang kemudian sangat penting adalah bahwa sebenarnya kita punya banyak model e, praktek baik, di mana itu adalah e, Mayoritas, bukan mayoritas ya, bahkan sangat mayoritas <laughs> itu dimulai dari kerja kawan-kawan uh, semua gitu. Uh, sehingga memang mau tidak mau ya, dalam situasi hari ini di mana partisipasi itu masih menjadi ruang yang memang harus kita rebut, kita create itu ya, kita yang harus memulai gitu. Saya kira kita nggak bisa menunggu, tapi kemudian uh, harus memulai sesuatu dari sini begitu mas, menarik, menarik. Termasuk saya kira kerja kalau di pemerintah ya, Mbak Inaya, kayaknya di Ranham itu kayaknya bisa memasukkan roadmap itu ya, mas ya? Ya, silakan Mbak Ibu. Nah, ini terkait dengan uh, peta jalan untuk uh, peradilan inklusif ya. Uh, saya, uh, kami coba koordinasi dengan KSP dan saat ini juga coba koordinasi dengan Ibu Deputi 5 uh, ya terkait dengan uh, akses keadilan dan sepertinya uh, KSP merespon baik dan ingin uh, juga terlibat di dalam uh, penyusunan rap, tentang peradilan inklusif gitu. nah nanti insya Allah di tanggal 272829 kita akan ada seminar dengan aparat penegak hukum, tiga institusi penegak hukum, dan kemudian akan coba ditindaklanjuti dengan roadmap. Nah, ini sangat nyambung sekali. Ketika nanti kita juga bisa terlibat sama-sama di dalam penyusunan roadmap itu, artinya KSP mulai membuka jalan untuk ini. Makasih banyak, menarik gimana, Mbak? Iya, jadi yang dimaksud Mbak Ipung berarti Mbak Ipung nanti sudah bukan jadi bagian dari rombongan liar tadi, ya buka <laughs> ya tapi beneran dibukain pintu gitu ya boleh yeah, yeah, yeah. <laughs> oke okay. uh, mungkin uh, kita balik ke Mas Joni lagi tadi kan Mas Joni juga udah udah udah uh, bicara soal roadmapnya tadi uh, mungkin Mas Joni juga bisa mengelaborasi kemudian um, review dari UPR-nya sendiri uh, apa gitu ya Mas ya Setelah yang mungkin mas. jadi bahan peta jalan tadi ya betul <laughs> jadi betul. bahan saya kira salah satu yang yang cukup menarik memang tadi juga sudah sempat disinggung oleh Mas, Mas uh, Syaif ya terkait dengan uh, jadi sebenarnya di luar apa namanya regulasi yang sudah mulai membaik itu kemudian bagaimana itu diturunkan kepada uh, praktis-praktis gitu yang kemudian memang memperlihatkan uh, uh, apa namanya perlindungan yang lebih konkret terkait dengan terutama hak atas keadilan kesetaraan hukum bagi difabel Nah apa yang terjadi hari ini sebetulnya kan masih sporadik ya kalau kita bisa melihat e, di luar soal bahwa misalnya e, sudah ada PP39 misalnya tapi kemudian secara praktik itu masih berlangsung e, sporadik artinya kalau kita melihat beberapa praktek yang sudah lebih baik di beberapa apa namanya kepolisian misalnya kejaksaan pengadilan itu lebih didasarkan karena mereka mulai tersentuh setelah ketemu banyak dengan Mas Safii, Mas Said, dengan Mbak Ipung dengan Mbak Nurul dan teman-teman gitu tapi katakanlah untuk membungkus praktek itu menjadi sesuatu yang harus itu kita belum punya teman-teman masih berjuang perkap misalnya kemudian percak kemudian perma misalnya yang kemudian eh, dapat memayungi proses-proses eh, beracara yang memastikan keadilan bagi difabel Nah saya kira itu bisa menjadi salah satu milestone ya yang kemudian bicara tentang akses to justice itu jangan sampai berhenti pada RAM guiding block ya. berhenti pada apa namanya papan informasi yang sudah ada running text dan seterusnya itu hanya ranah fisik gitu tapi proses beracara itu yang justru akan sangat memastikan bahwa uh, proses peradilan itu fair gitu kalau mau dibalik justru sebenarnya papan informasi dan lain-lain itu bisa selesai ketika ada pendamping, ketika ada yang memastikan ada pendamping disabilitas yang bisa menghantarkan informasi. gitu Soal guiding block mungkin itu bisa selesai ketika misalnya, satpam atau security dan petugas yang ada di depan uh, itu lebih aware. gitu Tapi tadi memastikan proses acara yang memang uh, memposisikan difabel secara fair dalam uh, trial proses itu PR gitu jadi kalau kita mau bikin roadmap kita perlu milestone itu setidaknya bisa jadi milestone konkret yang kemudian negara harus siapkan gitu itu mbak. baik terima kasih mas Joni kita sudah sampai di ujung-ujung ini <tik> di ujung-ujung <tik> <tik> ujung, karena tadi sudah disampaikan uh, jam berapa 12.40 ya mbak Inaya ya. baik uh, kita sudah diskusi sangat panjang dan cukup detail saya walaupun memang perlu didetailkan lagi kalau ingin lebih dalam uh, sekarang kita ingin minta Mas Isa Salim ini untuk memberikan catatan catatan dari diskusi kita ya dari mulai uh, apa <laughs> CRPD kemudian UTR sampai dengan kasus sampai dengan peta jalan tadi uh, silakan Mas Isa ini sebenarnya peran yang paling berat ini kalau jadi reporter <laughs> dari awal sampai akhir harus mendengar setiap uh, apa teks atau pembicaraan. Nah, tapi diskusi kita memang diawali dari ini ya, pemaparan fakta-fakta disabilitas atau fenomena disabilitas dan itu uh, menurut saya uh, menjadi sangat menarik karena kita tidak berangkat dari UNCRPD atau UPR yang sangat uh, legal formal ya. Jadi justru kita diantar oleh Mbak Dwi dan teman-teman tadi cak, cak wawak itu e, mempertontonkan atau memperlihatkan e, sejumlah fenomena disabilitas termasuk misalnya pasung atau e, gerakan deinstitusionalisasi apa e, perawatan disabilitas mental yang selama ini ternyata e, praktek merupakan praktek pelanggaran HAM justru nah kemudian uh, yang kedua barulah kita diantar uh, bahwa uncrpd maupun upr itu uh, apa uh, uh, hal penting dan perlu diperhatikan ya baik dari aspek pemenuhannya monitoringnya maupun uh, pelaporannya kita mendengar banyak uh, anekdot tentang proses pelaporan tadi itu uh, yang kita saksikan baik secara langsung maupun e, melalui layar Nah e, kita masih membutuhkan kerja keras untuk ketiga hal tadi e, yang jika tadi Mas Joni sudah singgung jika menggunakan instrumen HAM maka di sisi struktur atau ketersediaan kebijakan yang menyimpan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan difabel itu sudah cukup baiklah di PP saja kita um, katakanlah tinggal tertinggal satu soal PP eh, konsesi itu ya satu PP yang mungkin bisa membuat kita kaya ya menuju di Bubble Indonesia kaya Indonesia ya? ya, ya, konsesi bayangkan banyak sekali diskon nanti diperoleh di ya walaupun harus berkursi loda dulu kalau mau <herta> <tutupan> iya <tutupan> lama-lama nanti malah ada pelang difabel dilarang belanja <laughs> itu mungkin yang membuat PP konsesi tidak jadi-jadi ya <laughs> jadi ada perlawanan dari sektor private <laughs> kemudian uh, dari sisi uh, indikator kedua uh, uh, proses apa uh, proses nah ini juga uh, banyak hal yang kita uh, seperti Syarif sudah jelaskan dari sisi proses di mana upaya-upaya pemerintah memenuhi hak-hak disabilitas ternyata lima tahun pasca uh, penengah, pengesahan undang-undang disabilitas itu masih menyimpan uh, banyak uh, apa persoalan yang perlu uh, dibenahi tapi laporan itu cukup menunjukkan adanya uh, apa hal-hal uh, yang yang bagian-bagian mana yang perlu dibenahi atau diperkuat itu di laporan itu ada dan kemudian di indikator ketiga, yaitu hasil, jadi bagaimana sebenarnya uh, UNCRPD ini kemudian itu ber, uh, dinikmati oleh difabel. Nah, yang keempat itu uh, dukungan pada aktivisme difabel, ya, khususnya yang uh, bertempur di ranah keadilan ini harus terus dilakukan tadi sponsor juga sudah menyampaikan untuk Betempun terus konsolnya ya, ya. <laughs> mengemukakan komitmennya untuk terus mendukung aktivisme ini <laughs> dengan dengan prinsip melawan lah sampai mati <laughs> ya jadi karena memang aktivisme difabel ini bisa dan telah mengubah sejumlah praktik yang ablis menjadi lebih equal bahkan inklusif ya, ya ada banyak sekali perubahan-perubahan eh, Mbak Ipung eh, dengan tujuh tadi yang sebenarnya kalau saya catat ada 13 <laughs> itu menunjukkan <laughs> ya soalnya Mbak pun tidak menyebut satu dua tiga Dia cuma bilang di awal tujuh itu begitu diurai di eh, ada 13 Mbak <laughs> nah itu itu contoh-contoh bagaimana jejak-jejak eh, aktivisme difabel eh, telah menunjukkan sejumlah keberhasilan mengubah ability menjadi inklusif itu dan juga yang penting perubahan perspektif baik eh, perspektif siapapun ya bukan hanya negara di sini jadi atau bahkan sebenarnya beyond beyond state ini justru ada di pikiran semua orang praktik pembangunan dan juga perlakuan masyarakat ya, tadi ada contoh dari masyarakat adat ya Bagaimana nilai dari ketua adat itu lebih tinggi daripada Eh, anak disabilitas perempuan lalu yang kelima dukungan dan penguatan kapasitas serta upaya kolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam memantapkan akses terhadap keadilan ini sangat penting ini berulang-ulang, kalau bahasa bahasa nyelenehnya Mbak Inaya tadi, educated yourself itu maksudnya itu kita bantu dia untuk di educated atau kita eh, ini kerja panjang, to educated ourselves relating to diversity of humanity ya, eh, kemudian yang keenam terakhir ruang partisipasi harus terus dijaga agar terbuka ya dan akses bagi warga negara jika perlu ini bahasa jika perlu diklaim atau reclaiming Jadi kalau ada invited Space kita tidak diundang tapi itu hak kita datang saja itu ber lakukan claiming di situ dan merebut mic <laughs> yaitu reclaiming <laughs> sudah itu itu pas ngomong itu spesifik langsung ke Mbak Ipung gitu <laughs> <laughs> tapi Pak Ipung sudah bukan gerombolan <laughs> kan? <laughs> udah udah resmi iya. ya? udah walaupun resmi. walaupun sebenarnya banyak contoh justru teman-teman difabel aktivis ini created space ya jadi membuka ruang-ruang alternatif ya daripada ikuti pemerintah deh kita punya laporan aja nggak dibaca ya Mbak Nurul <laughs> ya udah bikin eh, bikin ruang sendiri mudah-mudahan nanti ada UPR alternatif ya dari kawan-kawan di Fabel. <laughs> ya malah ada ya ya itu itu creative space <laughs> itu nah jadi ini ini perlu tetap dijaga terbuka dan akses ya kebanyakan sekarang terbuka tapi tidak akses jadi diundang di Fabel terus di lantai tujuh gitu baru tidak ada lift <laughs> eh, itu tetap uh, juga <laughs> termasuk dalam hal menyusun tadi Mas Api Singgung tentang peta jalan nah peta jalan ini juga harus akses Mas Api. seperti Google Map itu akses <laughs> <laughs> <laughs> kalau bikin peta jalan gak akses juga ya berarti bukan akses to justice sekira itu yang saya bisa catat enam poin dari diskusi kita empat jam ini terima kasih Terima kasih, Mas Isa Salim. Jadi, apa yang diungkap oleh Mas Isa adalah catatan sekaligus uh, penegasan ya dari refleksi pemenuhan hak atas keadilan dan hukum bagi defable. Gitu yes, ya, Mbak Ina? Ya, sekaligus up uh, diskusi kita hari ini, ya, Mas Syafii. Ya, dan jelas sudah tadi, sudah banyak yang dibicarakan, review dari UPR nya juga sudah jelas, kemudian. Uh, perlu adanya roadmap itu juga sudah ditegaskan oleh semuanya dan um, sudah ada dari dari semuanya um, memberikan begitu banyak rekomendasi dan tentu saja saya akan menutup dengan mengutip Mbak Nurul dan saya akan itu semua senjata yang nggak akan bisa digunakan kalau nggak saya akan ini nih mengutip tulisan di laptopnya Mas Ishak. Hashtag baca aja dulu. Nah, <laughs> ya, jadi tiada gua, ada gunanya senjata kalau <laughs> tidak dibaca. Oke. <Okay. laughs> jadi mungkin itu rekomendasi paling kuat ya Mbak Nurul ya buat pemerintah yaitu dibaca. Oke. Itu saja dari Ma Mas Hafi di untuk diskusi kita hari ini ya dan akan ditutup dengan satu performance dari, dari Mas Joni. Joni. Ya. Yeah. Multi talenta sekali Pak Iya, ya. Mas biasa. <laughs> Terima kasih buat kita semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua dan tepuk tangan untuk Mas Joni. Silakan Mas Joni. Silakan Mas Joni. menyanyi atas permintaan perintah dari Mas Andi sang produser jadi ini lagunya judulnya nothing about us without us itu uh, ciptaannya Pak Craig dan saya tahun 2017 itu uh, spirit lagu ini sebenarnya pingin bilang soal bahwa sebenarnya apa namanya uh, bicara tentang difabel itu harus penuh pelibatan di difabel sendiri itu jadi sangat relevan dengan apa yang kita diskusikan hari ini soal partisipasi soal space yang harus terbuka dalam penyusunan dan implementasi kebijakan khususnya dalam konteks akses terhadap keadilan <Syukur>